Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Iwan pendaki bergitar. Kali ini saya akan membahas uh, sebuah tempat wisata yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu, Kecamatan Bumi Aji, Desa Sumber Berantas Tempat wisata ini dikenal dengan nama Praseng sebuah area perkebunan luas yang berada di sebuah lembah Tepatnya lembah antara pegunungan Wurirang Kajuno dengan pegunungan Anjas Moro Tempat ini berada dengan pemandian air panas Cangar atau biasa juga disebut dengan kata Cangar saja Uh, tidak jauh ya sekitar satu kilo Cangar. Tidak susah menemukan tempat ini. Nah, Perasaan sendiri berada di pinggir jalan raya Batu dan pajak Mojokerto. Kalau kawan sekalian uh, lewat dari Batu, maka carilah anda yang ke arah Cangar. Nanti akan melewati selenta kira-kira dari selekta itu berjarak 15 km nanti di sebelah kanan akan menemukan ee, tulisan atau blank yang dituliskan kalau kawan sekalian perangkatnya melewati pajak maka jaraknya dari pacat sekitar 12 km dan nanti posisi pintu masuk ke praseng akan ada di sebelah kiri Ya, di salah satu area praseng kota Batu terlihat uh, dengan view uh, gunung Kawikan taksi jajaran pegunungan Ngejasmoro praseng sendiri berada di ketinggian 1.700 mdpl atau 1.700 meter di atas permukaan laut jadi uh, suasana di sini cukup dingin karena cukup tinggi juga maka tak jarang praseng sendiri akan terlihat uh, berada di atas awan keempat gunung itu memang terlihat oh, sangat dekat sekali dari praseng, terutama gunung mulirang yang terlihat seperti bukit dengan uh, dengan kepulan asapnya terlihat menguning dan sangat tepat Lalu kembar satu atau gunung kembar satu dan gunung kembar dua beserta lembah terlihat cukup dekat sekali dan disusul sebelah kanannya puncak gunung dari gunung Arjuno yang seolah-olah bukan seolah-olah sih ya memang tertutup awan yang cukup tebal. Oh ya, pada bagian ini yang seperti terlihat di gambar Ini adalah titik awal pendakian yang berada di semacam pertigaan Biasanya uh, tukang ojek akan memberhentikan kita di sini atau menurunkan kita di sini Kemudian kita akan berjalan memasuki hutan yang seperti yang terlihat pada video itu Ya, kira-kira kita akan berjalan 15 menit sampai dengan pos 1 yang berada ya di sekitar hutan itu dan perlu diketahui juga, praseng ini adalah semacam pintu masuk untuk pendakian Gunung Mulirang Arjuno via jalur Suberberantas atau Cnr. Jadi memang lokasinya cukup strategis. Ngapa cukup strategis? Karena ketinggiannya sendiri sudah mencapai 1.700 mtl. Otomatis jarak uh, tempuhnya lebih dekat dari uh, menuju ke puncak Uri maupun puncak Arjumno beginilah saya itu titik, titik tertinggi dari Praseng walaupun disana ada sebutan pecahunya Prasen aku aku Yeah. oke okay, sisi lain dari praseng kawan Wow well. ulirang menunjukkan kegagahannya kembar satu kembar 2 dan Arjuna masih tertutup awan Oh, yeah. <laughs> Oke kita lanjut ke awal saja. Siu siunya saya akan di sini aja. Sehingga terlihat semangat dan bersemangat. Mengenai apa yang kita nanti di berprasang sebetulnya praktik sendiri bukan hanya menanam satu jenis tanaman tetapi juga berbagai macam tanaman yang menghasilkan komoditas hasil bumi khas daerah pegunungan. Namun jujur saja saya kurang publikasi jenis-jenis apa ya nama-nama tanaman yang ada di sini tapi saya mengenali sebagian yang ditanam di sini dan saya akan sendiri yaitu wortel atau sawi juga dan semacam kenikir. tapi juga banyak kok apa namanya eh, tanaman lainnya yang ditanam di sini. tapi saya nggak tahu namanya itu apa. <SILENGALAN> Lihat kawan, kita berada di atas awan. Wah, sungguh mengagumkan. Ya seperti inilah kawan eh, lokasi dari Bracing sendiri, yang merupakan titik awal, titik awal dari pendakian Arjuna Buriram via Cangar atau biasanya dikenal juga sebagai via eh, Sumber Purantas. seperti ini, cuma jarang yang mengekspose di daerah perasing batel itu pemandangannya cukup uh, cukup uh, cukup bagus sih. Kebanyakan pendaki-pendaki yang mengekspos ya dari pos satu ke atas sampai puncak. Tapi di sini oh, top, top banget. Itu puncak Pulirang di sana. Uh, masih tertutup uh, -tap kabut, tapi uh, di apa namanya, di puncak Gunung sendiri juga masih tertutup awan tebal juga. Di, ya kita eksplor sini aja apa namanya, eh berlaseh oh. entah ini namanya bunga apa cukup berwarna-warni merah, putih, ungu, kuning sejuk banget mata sangat dimanja banget oleh keindahan ini dari sini terlihat jelas kawan di sana adalah puncak Beliran Gunung Kembar Satu, Kembar Lengkean, Kembar 2 dan Arjuna Swiss atau uh, bisa juga deh uh, disebut sebagai Swiss fans tapi saya lebih suka kata perasaan sendiri lebih Indonesia huh? iya. Uh. Oh iya sebelumnya belum ketori juga kalau Prasen sendiri memiliki dua pintu yaitu pintu utara dan pintu selatan Nah kalau dari kota Batu sebaiknya melalui pintu selatan Tetapi saya sendiri kan berangkat dari Pacet, jadi saya masuk melalui pintu utara Nanti ketemunya akan sama saja kok. Suasana cukup ramai karena pada waktu saya mengambil video di sini memang pas tepat pada hari Minggu. Jadi banyak ditemukan para muda mudi, para remaja, bapak ibu dan juga para pesepeda yang berada di, di sekitar sini sambil menikmati suasana alam di Praseng. perjalanan turun ke pintu keluar atau pintu masuk tadi sambil menikmati suasana prasek terlihat eh, perkampungan sumber Prantas atau cangar yang terlihat kecil di bawah dan juga kotak batu Oh ya, kawan, ketika menuruni jalanan ini ya, sebaiknya hati-hati karena salam turun cukup curam, terutama bagi pengguna motor matik. Karena motor matik sendiri, seperti yang diketahui, hampir tidak ada engine brake. Jadi ya, perlu dihari hati juga, kawan. Sampai di sini dulu video saya kali ini dan seperti diketahui tempat ini berada di Indonesia inilah salah satu kekayaan dari Indonesia yang membuat saya semakin cinta Indonesia tanah airku tercinta Oh ya kawan, -kawan kalau kawan-kawan terhibur jangan lupa untuk subscribe nyalakan tombol lonceng like komen dan alhamdulillah kalau di-share satu saya ya kawan Terima kasih sampai tujuh bakal. Kembali pada konten-konten berikutnya Nantikan video saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera